Halo guys, kembali lagi di Raja Bad Channel. Kali ini gue bakal menemani kalian semua dimanapun berada akan memberikan hiburan bermain game Get of Olympus atau disebut Zeus ya guys. Kali ini gue bakal main di panelnya 138, bawa modal 55.000 aja guys ya. Untuk uh, linknya nanti bakal gue taruh di link komentar dan bakal gue pinche ya guys. Jangan lupa depo, depo, depo, depo guys. Oh yeah, untuk kalian yang mau bermain di Panis 138 cek dulu RTP-RTP guys kalau sekali RTP-nya lagi hijau dasken guys depo sekuat saldo langsung Oke okay, kita lanjut ke dalam gamenya guys gua lagi main di Bet sini aja 1500 cari gratisan 120.000 guys tenang-tenang ya semoga aja dapat gratisan lah. dapat cuan lah kita bawa modal 55.000 Sebelum masuk, gua kemarin kemarin sih berapa kali ya main tuh menang menang menang terus lah cuman deponya juga banyak tetapi ya, menang ya lumayanlah lah walaupun deponya juga banyak tapi menang lumayan lumayan cukup-cukup oke okay. untuk kalian yang mau main jangan lupa mainnya pakai duit dingin jangan pakai di panas guys ingat jangan pakai duit panas duit jangan pakai kalau mau main slot, mainnya pakai destinasi saja, kayak gue. Ya, pokoknya, semoga kita JP bersama. Untuk kalian yang mau request game, boleh silahkan. Silakan. Komentar aja request game. Request game apa nanti bakal gue bikinin kontennya. Kali tiga, terus yang mau request apa ya? yang mau request? Yang mau ngasih-ngasih pola, kasih aja pola di kolom komentar. Apa di kolom komentar nanti bakal gue terapin polanya, terus gamenya apa ya? Komentar aja, guys. Oke. Okay tenang kok pasti gue begini Kita lanjut berapa ya eh uh, puluh aja lah turut coba situ tau aja nah uh, biru kena aduh belasnya mau tapi lumayan juga sih ini uh, putaran-putarannya sih lumayan juga nih uh, aduh kagak mau putarannya juga lagi lumayan enak lah siapa tau dapat gratis aduh dari tadi 3 terus 3 terus 3 terus Huh. gila gila gila pecah terus-pecah terus pecah terus, terus. mampus hmm. lo dapat pecah terus gratis ancu tuh 2200 hmm kelas diure pecah merah aduh gak mau merahnya aduh aduh pokoknya gak mau cu ya ampun gak ada perkalian yang nempel nah kali dua kali tiga lumayan cuy uh cincinnya kena juga biru hijau aduh nggak mau biru hijaunya nggak mau nggak mau enggak mau nggak mau lumayan nice nice nice main dua puluh enam ribu ya walaupun masih jauh dari harapan gue gue sih berharap sih dapat maxin aduh agak mau tuh. tapi ya kalau seakan dikasih cuma tiga ratus empat ratus masalah lah oke okay awal juga modalnya receh, modal gocap, rasa balap banyak lah menangnya, tenangnya. Yang penting ada cuan kita wedein. Kal nah, mainlah dua puluh lima gila gila. Spin spin manual aja, kali petir di luar kali dulu, kirain kali 250 kurang 248 ratus empat gitu. Ya ampun. Kejadian lagi, kejadian lagi. Nah, gitu kek kena. Aduh. Hijau, gelas biru, gelas biru, gelas biru. Nah, ungu dulu, kuning, gelas biru, cakep sih. Hmm. Tembak lagi, kali 100. Kagak mau ditembak kali 100-nya. Main sih. Di luaran 3000. Nah, ini kayaknya ada enak nih mesin. putranya sih udah enak nih putaran-putarannya nih. Kayaknya coba kita quick lagi 10 ada petiran cepat tahu dapat gratisan lagi kan ini eh, ada yang tahu cuy gue pernah tuh main uh, Abis habis dapat gratisan itu sekali dapat lagi gratisan tuh pernah tuh pasti kalian semua juga pernah kan pernah ngelasin kayak gitu Jelas. nah cincin ungu ingin hmm, apa merah juga kurang hijau huh. Hmm, aduh, enggak kenal lagi. Tuh, ini sebenarnya mau nih. Tuh dari tadi dua, dua, tiga, tiga. Kalinya dapat isinya kurang, tapi nggak apa-apa. Namanya juga gratisan. Daripada beli kan, mending gratisan aja, itulah. Hmm, eh, nah tuh dua lagi, dua lagi, dua lagi. biru. Aduh, hmm, naik bed lah, ah, lah ah olinya patah sabar mulai lah bila bed sepuluh ribu sih bahaya juga jangan tercebisnya ini kan bed segini enak nih tembak petir, dah dapat petir biru, aja. Dih, petir biru, petir biru dikasih skater tujuh tu. gila ini ya ampun semoga aja di lah. Ya, resinya 2 juta, 2 juta, enggak apa dua juta, dua juta. Hmm, biru, konek kali dua lumayan, Ungu, nah, apa lagi nih? Kuning, merah, nah, jam pasir, aduh, jam pasir, kurang satu, jam satu, hijau kuning hmm, kuning satu, sih hmm, satu, satu, merah dulu nice belas-belas-belas gilas yang dikasih cuy tapi lumayan cuy 72.000 lumayan lumayan lumayan lumayan lumayan lumayan lumayan lumayan udah 100.000 lumayan spin masih masih ada banyak loh semoga cuan cuan ya paling 400 lah nggak apalah -apa aduh merahnya kurang satu nah jam pasir aduh kuning Aduh kagak mau kuningnya iii hmm, cincin perkawinannya kena cuy seratus 100.000 lagi Oh lebih lebih lebih ha ribu. Mega Mega Mega apa kemati hijau kuning uh serempak itu tembak lagi dong biru tembak lagi dong kagak dikasih tembakan di sini baru ditembak baru ditembak aduh nah aduh aduh aduh Waduh. main tuh dah gua bakal WD aja lah segini lumayan sudah bertinggal atas ribu kan? untuk kalian semua yang mau main di dipandang 138 nanti bakal gua taruh kok linknya di kolom komentar dan bakal gua pencet ya buat yang mau request game atau kasih kasih pola boleh silakan monggo monggo Oke okay? sampai bertemu di konten selanjutnya have a nice day see you goodbye